Ya, terima kasih banyak komentar ini Apa namanya Ya mungkin karena saya sudah Berkarya lebih dari 40 tahun ya, jadi Lama banget lah Dan um, Ya bagaimana kita Memperbarui diri selama Selama 40 tahun itu ya Supaya apa ya Karya tetap masih relevan uh, Dan apakah Kita masih perlu Terus berkarya itu juga sesuatu yang saya sering bertanya sama diriku sendiri gitu. Um, dan di situ juga menarik melihat apa ya perkembangan uh, dalam seni rupa gitu seperti dan itu juga seperti tercermin dalam buku ini dari apa essay yang ditulis oleh tiga orang ini. Jadi mereka sangat melihat kembali kepada belakang di mana karyaku lebih aktivistis pada akhir sembilan um, puluhan gitu Di mana juga aku akhirnya menemukan salah satu pola untuk bicara masalah politik dan sosial yang berhubungan dengan situasi di Indonesia pada waktu itu um, tetapi ya pada waktu itu saya betul harus turun ke jalan, saya goreng katak dengan teman-teman. Tapi apa sekarang itu masih relevan kita pergi ke jalan untuk goreng katak itu sering saya tanya gitu. Itu mungkin sudah gak perlu kan karena sekarang dengan Instagram ada atau ada diskusi apa online. Jadi mungkin ya sifat seni rupa sekarang sangat berubah. Dan um, ya kita sebagai seniman kita selalu ya harus memposisikan diri. Aku bikin karya, apakah drawing masih menarik, masih relevan Siapa yang mau melihat drawingku upamanya ya um, Apakah saya perlu bikin karya yang lebih berhubungan dengan komunitas Karena supaya mengajak orang, supaya uh, membagi-bagi sesuatu yang lebih langsung Daripada nunggu orang datang ke galeri, lihat karya saja gitu um, Ya, jadi fungsi dari sini rupa dalam masyarakat kita itu selalu kita harus mempertanyakan dan pada saat yang sama itu juga pasti berkembang itu Nah kita sebagai seniman memposisikan diri bagaimana dan ya eh, Apa yang diangkat setiap kali ya pasti itu juga berhubungan dengan tertarikan Jadi seperti ya pasti ada tema-tema yang muncul terus ya berhubungan dengan arsitektur Uh, berhubungan dengan uh, ya, seperti berlapis-lapis yang kita membawa sebagai manusia gitu, dari kulit sampai baju, sampai rumah. Uh, bagaimana uh, plural, pluralisme, pluralisme? Bagaimana uh, kebudayaan campur? Bagaimana ya, seperti peranakan? Bagaimana dari dua hal yang berbeda bisa menciptakan sesuatu yang baru? Uh, dan itu juga bagaimana uh, persepsi, gitu. itu menurut gue yang sangat penting, memikir mengenai persepsi, dan itu juga sering muncul lewat, ya, bisa dikatakan karya spiritual atau anim, berhubungan dengan animisme, bahwa aku menganggap Indonesia sangat kaya dengan cara hidup kalian masing-masing, dengan kepercayaan, dengan pola hidup, dan aku banyak terinspirasi dari situ. Dan justru itu yang saya mau angkat, karena saya mau kasih lihat di sini, loh, Indonesia yang menarik, punya seribu pola cara, cara hidup yang banyak yang mulai punah sekarang ini karena dunia menjadi, ya, menjadi monokrom sebetulnya. Ya, um, nah, nah, itu yaitu menjadi pola yang selalu kembali untuk untuk saya diskusikan, karena saya juga tetap merasa masih relevan juga. Apakah itu sekaligus menjawab pertanyaan saya tadi mbak? Kritik apa yang mau dijawab sekarang atau boleh? Ya itu sebetulnya kritik yang juga berhubungan dengan ese-nya Iola gitu uh, Dimana dia mengkritik karya yang ada di cover ini, yang dog walk um, Ya bersama dengan beberapa kritik orang lain juga di Jogja terutama eh, Pernah bilang bahwa karyaku hanya mencari sensasi gitu Jadi aku per, pertama aku tanya apakah sensasi itu salah gitu loh Kadang-kadang mungkin kita butuh sensasi untuk mendobrak sesuatu Untuk berpikirkan sesuatu di luar jalur biasa yang kita pikir gitu kan jadi apa salah dengan sensasi sebetulnya Jadi kalau aku bikin semacam fashion show dengan sensasi-sensasi baju Ya mungkin perlu pada saat itu Dan ya jadi apa ya Kadang-kadang juga kesimpulan-kesimpulan dari orang publik melihat karya Dan langsung kesimpulan oke okay, ini sensasi atau ini seperti itu Ya bikin saya karena aku terkejut Kok interpretasi seperti itu Karena saya tidak mau hanya cari sensasi Aku ada sesuatu di belakang yang Bukan hanya sekedar sensasi saja Dan kok orang tidak bisa membaca itu gitu. Tapi juga bagaimana Sekarang terutama seperti Kurator luar negeri membaca Ulang karya kita gitu Seperti Iola dia melihat karya Dog Walk, Ya semacam itu sebagai sensasi Jadi tidak lagi karya itu punya akar di Indonesia gitu loh Jadi aku bikin karya ini untuk Siti Biennale pada 2016 mana aku langsung membanyakan audience, audience internasional ya itu sesuatu yang wajar sekarang ini kita seniman ya kita pasti pameran di luar negeri selain di, luar, di dalam negeri juga tetapi karya ini tetap berhubungan dengan masalah masalah lokal gitu ini apa kulitnya lokal dan itu um, kostum ini dari binatang yang di, uh, menjadi korban pada waktu upacara uh, korban tapi karya ini juga mengenai hipokrisi terhadap binatang dan hubungan manusia binatang. Siapa kita yang menentukan binatang itu bisa dimakan, binatang ini harus dibunuh, binatang ini jadi suci, gitu. Itu selalu manusia dan orang Barat juga punya hipokrisi yang sama gitu loh dengan eh, mungkin orang vegetarian, tapi mereka pakai sepatu kulit dan hal seperti itu, itu kan. Jadi ya itu sebetulnya karya lebih tentang itu. Tetapi ya. Karya-karya yang kita ciptakan sekarang ini um, Juga menciptakan banyak lapis-lapis uh, Dan banyak pertanyaan Dan justru itu memper memperkaya karya Dan aku justru tertarik tentang itu sebetulnya Dialog-dialog yang, yang terbangun oleh karya itu. Terima kasih Mbak um, Sensasi ya Mbak Salah satu kritik yang bikin baper Sebenarnya ini menarik banget bahas lebih lanjut soal Kritiknya, misalnya, salah satunya dari Iola, ya, yang dokwok itu. Tapi mungkin nanti akan lebih seru kalau teman-teman juga udah membaca, ya. Jadi, biar enggak terlalu roaming gitu. Um, kita udah ngomongin politik identitas, bagaimana dinamika insider dan outsider itu selalu mewarnai di perjalanan ini. Terus, metode penciptaan karya yang tadi dari salah satu dari ikut dari Chandra membicarakan. <coughs> apa metode riset ya riset dan karya kok rasanya rasanya riset membebani mungkin riset dalam kerangka akademis ya yang kadang membebani uh, proses yang lebih artistik itu kita buka lagi batch kedua atau kalau masih mau menanggapi kocan eh yang kita kamu Meminum sekarang, bagaimana Rahasinya minum... dong <laughs> Karena Aspek penting dari buku ini juga bagaimana Mbak Mela rajin sekali mendokumentasikan Ya, jadi kita sempat uh, ada obrolan sebelum forum ini uh, Salah satu hal yang uh, ingin kita bahas juga bagaimana Kerja-kerja dokumentasi, kerja-kerja pengarsipan karya dari seniman itu sebenarnya Tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri tetapi eh, Dia membantu orang atau peneliti, penulis untuk membaca Fenomena dan konteks zaman yang berbeda-beda dan di sini kan Terbukti gitu ya dari apa yang dikumpulkan Mbak Mela, karya-karya dari awal sampai sekarang Ketika kita membaca eh, karya, orang masih balik lagi ke arsip-arsip karyanya yang lama atau e, pembahasan tentang karya-karya yang lama artinya e, dokumentasi atau apa-apa e, arsip -arsip yang arsip-arsip yang dikumpulkan itu kapan pun masih relevan gitu dan walaupun ini dibagi dua gitu e, ternyata kita nggak benar-benar bisa memisahkan karya Mbak Mela dari satu periode ke periode sesudahnya gitu. Nah waktu itu kita juga pengen ngobrolin tentang ini sih. Bagaimana sebenarnya uh, seniman punya kesadaran mengarsipkan karya-karyanya itu dalam kerangka itu Menjadi bagian dari produksi pengetahuan bersama Bukan hanya untuk uh, apa ya merefleksikan perjalanan kekaryaannya sendiri Tapi uh, membuka jalan bahwa tafsir tertentu muncul atas pembacaan konteks yang berbeda-beda Dari periode yang berbeda-beda dan tahun ke tahun gitu Nah, mungkin malah aku pengen tanya ke Lisis Gimana melihat penerbitan buku ini dalam konteks itu dan apakah dalam uh, kalau pertanyaannya gini, di medan seni seperti di Indonesia ini kalau kita nerbitin buku kayak Mbak Mela tuh laku nggak sih? Siapa sih yang baca? Hmm. Di luar soal Jadi pertanyaannya itu? itu menjadi penting gitu. Pertanyaannya itu, kok Enggak sih. <laughs> <laughs> ya, ini kan biar pada beli. <laughs> Oke, okay. yang, yang menarik Yang salah satu poin yang Mungkin tadi belum banyak disinggung ya Itu adalah politik pendokumentasian Bahwa lahirnya buku-buku ini adalah Sebenarnya undangan Undangan bagi publik yang terluas Untuk ikut ngobrolin Apa yang memantik karya-karya ini Kupikir pikir um, Di beberapa Beberapa seniman sudah melakukannya Misalnya Bu juga Bu memang sengaja bikin Buku apa artis monograf mungkin ya jenisnya ya itu memang dalam rangka dengan spirit bahwa karya itu penting karya ketika ber bertemu dengan publik di ruang-ruang publik di uh, galeri itu sangat penting yang juga enggak kalah penting adalah uh, diskursus yang muncul setelah itu percakapan-percakapan yang muncul setelah itu jadi kita melihat lahirnya buku-buku semacam ini adalah undangan kepada publik terluas untuk ambil bagian dalam percakapan-percakapan itu sih kalau Um, tanggapan kita ya Selain itu tentu saja meringankan Tugas-tugas IFA ya <laughs> Jadi Kalau seniman rajin Melakukan archiving itu ya Mungkin IFA nggak relevan lagi Kita jadiin coffee shop aja Atau distro Jadi enak kerjaan kita nongkrong aja oh, oh, Working space aja Sama band-band <laughs> Itu ya kurang lebih kalau politik pendokumentasian tadi juga netizen juga ada yang nanya sih, kita bisa lebih lanjut bahas juga nanti sama teman-teman. Tapi mungkin yang di sini sudah nggak sabar. Oke, silakan sebutkan nama dan uh, Joseph, boleh Kakak di ma, sini biar uh, selamat untuk Mbak Mela. Oh iya, nama saya Yosa. Uh, Pertama-tama selamat untuk Mbak Mela. Saya ingin bertanya justru sama Mbak ya? dari karya Mbak Mela yang berjudul The Postmodernist itu ada sih tegangan-tegangan dari proses karya uh, Mela Jasma Yang menyinggung, entah itu kontra atau pro Entah itu sebuah fobia Atau justru partisisme mungkin uh, ini yang berhubungan dengan ideologi yang mendukung tubuh karena kalau kita perhatikan juga karya-karya yang Mela itu kan banyak banget tuh yang entah itu melibatkan tubuh atau mempertanyakan lagi tentang tubuh saya ingin bertanya ada gak sih ketegangan tegangan yang menyinggung ideologi yang mendukung tubuh, terutama kalau kita lihat dari pemilihan-pemilihan uh, visual tentang misalnya tentang jubah, uh, ada nggak sih tegangan-tegangan yang menghubung tentang itu uh, terlepas dari uh, identitas mbak Mela uh, sebagai diaspora? karena uh, kita sendiri mungkin yang emang uh, orang, -orang katakanlah di bumi itu juga takut, gitu. juga ada hobia juga ada mungkin ada yang pro terhadap uh, ideologi yang mendukung untuk itu gitu sih terus uh, yang terakhir mungkin uh, ingin saya sampaikan bahwa Mbak Merah ini mungkin uh, ini ya kalau yang disinggung Mbak Alia tadi tentang materialitas gitu saya pikir Mbak mela ini adalah contoh yang bagus gitu, bagaimana dia tidak berhimpinya uh, mengeksplor material Dan uh, itu Oke. ada narasinya dengan karya-karya video -karya Sekali lagi selamat memela atas pelunjuran bukunya Terima kasih Yusuf ya, Yusuf Untuk Mbak Alia ya ini tadi pertanyaannya terutama ya Aku nggak bisa ngulang lembak ini. Ubu pertanyaannya <laughs> Mbak Alia kan sebagai Sebagai apa ya Sebagai memegati proses kreatifnya Mbak Mela dan kebetulan tadi juga disebut bahwa ini kita sekali-sekali ngobrolin tentang dapurnya Mbak Mela dan mungkin nggak ada salahnya juga kalau kita mencicipi garamnya Mbak Mela silakan si selanjutnya Kak Rofi Rofi kakak Rofi Karoefik mau maju ke depan biar didokumentasikan. Boleh. Iya. Halo assalamualaikum. Om Suastias namo budaya biar agak seni. Tadi enggak. Saya Rifki Arofik perwakilan dari kolektif Sekawan Project ini di seni rawi, karena ada sekawan drag juga drag motor sama DJ juga ada sekawan project <guluh> jadi tolong ceknya yang sekawan project yang seni <guluh> sebelumnya selamat buat Mbak Mela, buat launching bukunya dan yang kedua alasan saya berdiri di sini enggak juga mau buat minta buku gratis gitu karena saya mau beli tuh karena hidup di seni ternyata susah gitu loh. itu yang pertama padahal saya baru berapa tahun ini gitu ngecipin jadi insan seni gitu tapi rasanya sangat menantang ternyata kluntah-kluntuh enggak tahu ngapain gitu. sering ini saya di sini juga bukan stand up ya, jadi Jadi begini Bu, pada intinya ya, karena banyak yang bertanya dan serius semua, dan dari banyak pertanyaan ini banyak juga pelajaran yang saya dapat dan juga mungkin teman-teman juga dapat gitu. Tapi jujur. Saya masih berapa tahun ini lihat karyanya Bu Mila tetap masih gak paham tentang Bu Mila. Makanya mungkin saya inisiatif dengan beberapa teman, patungan buat beli bukunya Mbak Mila. <tuk> dan juga belajar dari karya-karya Bu Mila yang respon dan mungkin performatif ya. Uh, saya mohon. Tanda tangannya legalisirnya bumi juga Gak akan dijual lagi, ya. Enggak, enggak juga. Tanda tangannya teman-teman karena ini momen yang sangat penting. Jadi, bagi teman-teman yang mau berpartisipasi di bukunya nanti, silahkan. Mas boleh bukunya satu, ini tujuh puluh ribu, ya. pakai kartu mahasiswa Jadi masuk Demi konten, demi konten. Tanda tangan dulu Bayarnya di sana nanti transfer boleh <üy bitcoin> Bayarnya kopi, patungan. roket kan berempat. Yeah. <lacht> Jadi masing-masing rp kurang. Jadi grip ya. Saya bukan ngelawan. <lacht> Saya juga nggak mintain cuma ini teman-teman kolektif Aman. jadi patungan gitu. <laughs> Dua tiga mbak sekarang. Aman kolektifnya masih jelek kok, nggak bagus bagusannya. Sekawan sekawan project. Iya sekawan project. Bukan otomotif. Bukan otomotif. Bukan geng motor. Bukan geng motor. Bukan grup DJ remic juga. <laughs> 你舞台太好<笑> <嗯。我们大体。笑> <笑><音> <音楽, 音楽。音楽> Sekawan mana sekawanan project? Lengkap oh. ya, ini lengkap ya tentang, oh. Tentang, oh. Tentang. Maaf, oh. buat para senior dan para tamu-tamu kalau saya dan teman-teman jadi cerminan genzet yang sangat jelek di saat ini <laughs> Tapi, uh, ya kami cuma mau ngapresiasi sebaik-baiknya aja sih Dan juga minta restu biar yang belajar biar lebih masuk gitu Oke. karena kalau nggak gratisan masuk oh, ini gratisan oh, nggak gitu. belajar kalau gini kan jadi belajar terus dapat restu juga mohon doanya biar teman-teman sekawan sama teman-teman generasi saya nggak banyak kena penyakit mental yang sekarang lagi marah masuk di di tahun-tahun ini di COVID saat ini gitu dan jauhin teman-teman buat keinginan staycation dan work from Bali gitu orang dijauhkan karena kita menghindari judi slot dan, kita... dan pinjol. Dan pinjol, pinjol. Nawa itu kesenian salam budaya. makasih banyak, bumela Mohon tanda tangannya ya ganti-gantian Dan jangan kasih judul video ini A Day Of Mela Jangan-jangan ini bukan perform ya sekali lagi bukan perform art atau apa Ini cuma pure mau belajar aja Mau serius Rien Makasih banyak <laughs> terima kasih Rovick Dan sekawan project yang sudah Menyuarakan isi hati insan seni. Oke, okay, siap. Boleh, ada giliran muter aja nanti ya. Wah, lumayan ini nanti kalau dijual. Tapi Kak Rovik, kita jadi bingung mau ngasih hadiah apa di Misteri Box karena kamu sudah beli. Jadi bingung ini yang Bu tetep gak punya apa terima kasih kak rofik ini apalnya tidak <laughs> iya nah, iya sudah ada dua satu pertanyaan dan satu apresiasi yang luar biasa mbak al ya. punya kak rofik kak rofik nyanyi dong ini kita beli bulpen lagi yang apa? aku ini dangdut kan? nggak mungkin. cari? ya ya set, ini set. kalau kontroversi sebenarnya sejauh yang aku tahu nggak pernah kontroversi yang sebesar seperti apa kasus tonte gitu belum pernah sih ya mbak ya. tapi saya kira kalau ngomong bagaimana mbak Miram menggunakan ada narasi atau menggunakan material yang berkaitan dengan uh, dogma terhadap tubuh uh, Awalnya saya itu ingin membahas karya yang Tali-tali, rantai besi sama bunting itu judulnya apa? Oh, judulnya apa? Potong waktu uh, Itu menarik gitu, karena kalau kita nggak tahu konteksnya uh, Ini ya, rantai terus Ikar, itu kan kita sering terus kayak seolah-olah itu konotasinya sadomasokis gitu. Terus ada gunting lagi, ya kan. Awalnya kalau kita tidak memperhatikan konteksnya, kita bisa berpikir tentang itu. Artinya ada citra simbol yang kita bayangkan sebagai bagian dari imajinasi atas dogma itu. Gitu. Walaupun nanti Mbak Mela mungkin bisa cerita ya potong waktu, potong waktu itu nggak uh, menurut tentang itu, tapi justru seni kan punya kemungkinan yang luas gitu. Jadi walaupun nanti apa yang saya bayangkan, yang saya artikan tidak sesuai dengan uh, keinginan atau maksud senimannya, dia membangun dialog di situ gitu. Dan saya kira uh, lumayan, pasti akan lumayan banyak ya orang yang berpikir hal yang sama gitu, ketika kita melihat simbol-simbol uh, tertentu. Terus kita membayangkan itu berkaitan dengan narasi tertentu yang sudah sangat kuat konstruksinya dalam masyarakat kita. Pikir juga cara memperlakukan tubuh, cara kapitalisme bergerak untuk membicarakan konstruksi-konstruksi tubuh ini sudah sedemikian kuatnya gitu sehingga tabu-tabu seperti sadomasokis itu dihadirkan dalam imaji-imaji yang seperti rantai tali gunting itu, waktu aku pertama kali lihat, "Oh wow, ini karyanya <laughs> kok uh, uh, uh, BDSM gitu ya?" <laughs> nah, uh, tapi kan ternyata itu ketika muncul pun gak, gak menuai kontroversi gitu kan, artinya uh, kupikir publik seni rupa punya apa, kesadaran punya. Sekarang ya, kalau dulu mungkin agak agak berbeda gitu Sekarang ada pengalaman untuk menafsir masing-masing simbol Membaca penjelasan dari karya Melihat simbol-simbol uh, yang muncul dalam karya itu Dalam konteksnya dengan narasi yang lain gitu Jadi kalau itu menimbulkan kontroversi sih Sejauh ini aku belum pernah melihat ya Yang benar-benar jadi kontroversi um. Iya, aku coba mencipta karya yang cukup sensitif mengenai apa ya interpretasi gitu. Jadi aku coba memikirkan dari segala apa ya segala arah gitu. Dan ini juga sangat tergantung di mana kita memamerkan karya dan di mana karya itu diinterpretasikan gitu kan. Uh, dan justru itu bisa menarik, ya kadang-kadang mungkin ada semacam banyak diskusi, kadang-kadang mungkin nggak terbaca gitu Seperti karya yang pusar, yang aku pernah memawarkan di Arjok Pertama kali aku bikin untuk pameran di Singapura Nah, di sana tidak ada banyak tabu terhadap badan gitu Jadi untuk uh, pameran dari 700 puser orang Indonesia Di sana ya ada respon tapi nggak seberapa gitu Tapi setelah aku membawa ke Indonesia, aku mau di sini Itu uh, reaksi sangat berbeda Jadi tiba-tiba ya ada yang seperti ini aurat, ini itu, ini, itu Jadi responnya jauh lebih, apa ya, lebih macam-macam gitu Dan itu yang sebetulnya saya juga harap bahwa itu Ya karya bisa apa ya mengundang diskusi gitu loh tanpa harus tanpa, tanpa terlalu konfron, konfrontatif karena aku percaya kalau orang seperti sangat terkonfrontasi orang akan lari jadi tidak akan mengamati lagi dan tidak akan berpikir lagi dia cuma seperti oh aku nggak suka terus lari gitu loh jadi menutupi diri dengan itu jadi aku coba bermain dengan oke okay, aku provokasi sedikit tapi enggak sampai orang lari gitu loh orang mulai berpikir dan orang mungkin mau partisipasi di situ gitu aku harap seperti itu jadi aku harus mempertimbangkan karena aku coba memikir juga posisi publik kalau aku bikin karya aku enggak hanya bikin mengenai ekspresi diriku tetapi juga bagaimana publik bisa menjadi bagian di situ dan bagaimana persepsi orang dan bagaimana bisa bereaksi gitu loh ya Sensasi, provokasi oke okay ya Tapi kalau konfrontasi, no Kalau misalnya sensasi pun dilihat apakah sensasi sebagai tujuan atau sensasi sebagai alat Karena sensasi pun sebagai alat kayaknya juga Ini zaman yang berlomba-lomba untuk cari sensasi dan semuanya merebut perhatian gitu Jadi semuanya pengen cari perhatian banget, jadi mau perhatiin yang mana nih Tapi kalau provokasi tidak menimbulkan kontroversi, itu berhasil? Coba ditanggapi Mbak ya. Mandanggipin, mau, <laughs> mau nanggapi ya, atau kita buka lagi? Aku, itu pertanyaan retoris. Okay. Untuk kita semua untuk dibawa pulang ya, itu oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh dari Mbak Ali ya. Ini mungkin sesi terakhir ya. Kita sudah bahas e, bagaimana politik identitas itu bekerja di dapur kekaryaan Mbak Mela. Terus bagaimana soal tadi ya. Ada tegangan sih, walaupun tegangan kurang, tegangan yang dimaksud Kak Yosef tadi bisa jadi, eh, itu juga muncul dari tiap olahan kekaryaan itu, baik dalam level yang macam-macam gitu, tegangan identitas insider dan outsider, kemudian multi etnis dan multilayernya. Hal-hal um, yang harus dinegosiasikan Di tubuh individu gitu. Itu jelas sih Terus politik Dokumentasi ya tadi yang belum banyak Dibahas dan itu salah ada salah satu Pertanyaan dari capib capib itu mempertanyakan Habis ini Kita buka sesi terakhir pertanyaan ya Oh iya Mas Nanang ya Kan sangat tertarik dengan bagian bagian. Nah, ini saya minta tolong teman untuk membeli dan saya juga minta tolong untuk mendeskripsikan men daripada gambar-gambar yang ada dalam buku tersebut karena saya harus tahu ini kira-kira Mbak Mila ini isinya apa aja sih jadi uh, mohon terakhir Mbak Bila untuk membelikan cap jempolnya karena kalau tanya -tanya saya tidak bisa jadi harus cap jungkol baik oh, oke, okay. Mas Rofiq ke bukunya Mbak Mela tadi Oke, okay, bisa siap terima kasih Mas Nanan sampai mana ya tadi ya, <laughs> oh, itu nanti mahal itu nanti Dijual lagi ke Ifashop mungkin <gul> <tuk> <tuk> <tuk> oh, iya, iya. Oke dibuka Satu batch pertanyaan terakhir <tuk> Kita masih punya Kalau netizen nggak sabar Selak sumuk mungkin Mohon maaf atas kesumuan ini Sumuk artinya sehat ya <tuk> Ada dua pertanyaan Budaya dokumentasi Di masyarakat jajahan itu kayak gimana sih Sebetulnya Apakah captionnya bermaksud menolak atau menyaksikan praktek dokumentasi modern seperti perpustakaan Mungkin ini menanggapi publikasi ya Ya kan kita bareng ini, co coba bareng-bareng loh ini Pertanyaan yang kedua, apakah selama ini praktik artistik itu selalu berhadapan-hadapan dengan ilmu sosial Contohnya bagaimana ya dan bagaimana objektivitas ilmu sosial bekerja di antara beragam ideologi yang melatar belakangi teori ilmu-ilmu sosial Pertanyaannya berat sekali ya. ini untuk Mbak Alia katanya. Iya oh, loh, <laughs> ini kan untuk Mbak Alia Iya iya berat berat untuk Mbak ya, Alia Kepikir ya, ya, ya, ya. Kupikir itu pertanyaannya oh, memang. Bisa yang pertama, jadi mungkin bisa dokumentasi um, Itu kan kupikir itu masuk akal karena judul IOU pun itu diambil dari karya yang memang sangat politik dokumentasi, politik ingatan gitu. Jadi, silakan Mbak Aliyah menjawab dulu. nanti tak ya, tambahin aku <laughs> uh, objektivitas ilmu sosial, uh, karena kemudian ilmu sosial ini menjadi landasan berpikir dalam konteks penciptaan. Gitu, aku, aku merasa bahwa dia menjadi subjektif. Jadi, ada pergeseran dari objek, objektivitas menjadi subjektivitas, gitu karena. Uh, satu teori itu uh, tetap harus dikontekstualisasi dalam uh, wilayah yang berbeda-beda kan Misalnya kita ngomong eksistensialisme di Prancis pun ketika masuk ke Indonesia Dia harus diterjemahkan dalam konteks Indonesia gitu. Jadi kalau kita bicara uh, objektivitas pengetahuan dalam hal ini ilmu sosial Ketika masuk ke wilayah seni dia punya Dia bertransformasi menjadi lebih subjektif sih Jadi, tidak menghadap-hadapkan tetapi kupikir uh, membantu kalau bagi bagi senimannya mungkin membantu menajamkan hipotesis dia membantu untuk memberi uh, ruang diskusi argumentasi yang uh, lebih tajam lalu juga memberi ini ya perspektif teori yang kadang-kadang mungkin dibaca aja walaupun kita nggak harus selalu setuju dengan teori tertentu tetapi e, saya kira ketika seniman membuat karya membaca buku ada e, cara pandang lain yang bisa dipinjam dari situ yang kemudian itu disubjektifikasi itu tadi jadi nggak harus sesuai apa yang kita baca tapi kita punya tafsir sendiri atas e, ilmu sosial itu yang lebih cocok dengan e, pandangan e, seniman gitu. Nah untuk peneliti tentu saja kadang-kadang ini ya e, Membantu melihat konteks e, narasi karya dalam e, diskursus yang lebih besar Kita ingin menjadi bagian dari percakapan-percakapan percakapan, percapa, percakapan, percakapan e, global Menjadi e, bagian dari atau berkontribusi tidak hanya menjadi bagian ya, Tapi berkontribusi juga pada perluasan agar satu teori, agar satu e, Pengetahuan perspektif sosial itu punya konteks yang baru lagi dalam medan di mana kita bergelut gitu. Karena saya percaya gitu, nggak ada satu teori sosial yang bisa benar-benar bersikap universal dimana-mana sama gitu. Dia selalu punya, uh, dia selalu, dia selalu butuh dikontekstualisasi. Itu sih yang menurutku. Uh, harus diingat gitu, jadi nggak berhadapan-hadapan dalam pengertian ini seni, ini ilmu sosial ya Justru selalu menjadi irisan yang bersilangan Dan ini kayak masih oh, nyambung Oh habis, ini ya. aku bisa menjawab yang kedua Ini masih nyambung dengan apa yang diutarakan Chandra tadi kan ya, Karena riset ya. teori itu di satu sisi mungkin bisa mencairkan jalan artistik Tapi di sisi lain bisa jadi beban, eh malah, malah cuman mandek dan itu tadi yang dia jawab sendiri sebenarnya. Kadang-kadang nggak harus muncul gitu ya, statistiknya atau uh, bacaan-bacaannya gak harus muncul di karya gitu. Tapi dia menjadi landasan bagi kita untuk memilih simbol tertentu, memilih narasi tertentu. Ini kayak kita kan. sengaja. sih tertentu. Aduh. Pas mbak Alia <laughs> <tuk> <tuk> uh, yeah. Tapi aku benar bener bingung sih terus terang untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi uh, Eh pertanyaan yang pertama, budaya dokumentasi di negara penjajah nah, eh, eh masyarakat negara terjajah jajah. Masyarakat eh. terjajah ya Karena pertama itu bukan uh, ilmu yang kudalami Dan uh, kedua, aku juga nggak mau nanti menjawab itu dengan asumsi yang tampak mengeksotis, mengeksotisasi masyarakat kita sendiri gitu. Takutnya jawabanku malah membuat kita ya. sendiri jadi tampak eksotis gitu Maaf ya Bib, nggak <laughs> apa-apa. Cabe kalau nonton dan mengikuti di live Instagram nanti biar ikuti di forum selanjutnya ya. Kita ada yang bisa menjawab di situ, teman-teman. Nggak -teman. <laughs> tertarik kayaknya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kok ketawa aja paling keras di sana ya. <laughs> Ad, tertarik mau? Ini terakhir loh ini. Mau tanya nggak? Ya yang ketawanya paling keras tadi Sekarang mungkin budaya ter dokumen, Budaya dokumentasi tergantikan oleh NFC <tuk> <tuk> um, Itu bisa disederhanakan Dengan gini Kenapa dari sekian banyak Karya, sekian banyak Tema, sekian banyak tegangan Dan pembicaraan Dari uh, Perjalanan panjang ini Kenapa yang dipilih adalah IOU <laughs> um, mungkin karena sepuluh tahun terakhir aku banyak membahas mengenai uh, penjajahan <laughs> Dan saya sebagai bagian dari ex-colonizer <laughs> Iou itu mungkin ya berhubungan dengan posisiku di mana aku selalu, aku nggak bisa lepas dari situ ya, sebagai orang Belanda tinggal di Indonesia gitu. Dan itu semacam perspektif juga dan aku apa namanya, ambil tema ini pada waktu saya bikin penelitian mengenai kulit pohon uh, yang seperti tadi dikatakan uh, Alia uh, yang mulai penelitian di museum etnografis di Vienna. Dan sampai akhirnya aku meneruskan di Indonesia, dan aku ketemu orang yang bisa bikin kulit pohon. Terus aku menemukan komunitas di Sulawesi yang masih menciptakan kulit pohon yang masih untuk bikin baju. Um, ya, judul itu saya bikin IOU karena apa ya? Aku ingin memberi sesuatu kembali. Jadi pertukaran itu judul yang semacam mewakili semacam pertukaran yang aku suka itu aja sih mungkin sederhananya Tapi Masuk nggak? ya? masuk kok masuk kok maksudnya kalau um, benar memang yang aku sadari adalah bahwa ketika di dekade sebelumnya itu pembicaraan atas post kolonial atau apa sejarah kolonial itu sedikit sekali, ya kan? Sedikit kan? lebih lebih sedikit bandingannya dengan sepuluh tahun yang ini gitu. Nah kebetulan kok karya yang IOU itu banyak banget, sering banget kan itu dari 67 karya di dalam sepuluh tahun terakhir itu itu adalah berapa delapan sendiri mungkin ya kan jadi itu untuk cocok cocok tapi kalau semisal kayak pertanyaannya cabil tadi um, apa namanya um, politik pendokumentasian di uh, di negara eh, oh, oh, bekas jajahan budaya budaya dokumentasi di apa warga-warga uh, bekas jajahan gitu kan Aku aku nggak ngerti, tapi kayaknya pertanyaannya Sudah menjuruskan ke Jawaban atas budaya oral gitu mungkin Tapi sebenarnya Nggak tahu, jadi ya benar Susah untuk menjawab itu tanpa tergelincir Ke eksotisasi gitu, jadi Ya Begitulah, tapi aku rasa penting sekali Untuk inisiatif seperti ini Buku-buku, seniman eh, Dokumentasi Karya-karya seniman untuk muncul terus gitu jadi silahkan lebih baik lagi jika dia di um, uh, karena karya-karya yang lama pun bisa dilihat ulang dengan pemikiran-pemikiran uh, atau teori-teori yang benar-benar relevan saat ini sehingga bahkan karya-karya yang sudah dibuat bertahun-tahun yang lalu pun bisa kita rel relevansikan dengan masa sekarang gitu jadi aku rasa yang penting gitu Terima kasih banyak, Mira. Terima kasih banyak untuk sharing poin-poin bacaan dari buku ini dan pendapat uh, atau insight-insightnya. Semoga kita bisa lanjutkan ya, karena banyak pembicaraan yang masih harus digeret ke tema-tema yang lebih spesifik, misalnya nanti membicarakan tentang riset artistik, metode etnografi dalam dalam berkesenian, kemudian politik dokumentasi dan dan, dan kesenian. Gitu, kupikir. Itu akan bisa kita lanjutkan Mungkin di asana bina seni Mungkin di forum-forum dan diskusi-diskusi lanjutan Mungkin di zoom atau di pertemuan-pertemuan Langsung seperti ini Terima kasih juga tentu saja Mbak Alia Yang e, Bekerja keras di buku ini Sebagai editor, penulis Dan <coughs> everything ya Mbak Edi Penerjemah luar biasa <laughs> Dan Mbak Mela terima kasih banyak Udah sharing Um, proses produksi udah curhat tentang kegelisahannya dan tentu saja kita nggak pernah bisa memilih ya kita akan dilahirkan sebagai apa dan di mana jadi kejujuran Mbak Mela tadi ketika memilih kenapa IOU karena pengalamannya sebagai bagian dari uh, warga Belanda juga yang menurut Mbak Alia juga sudah ini bukan Londo lagi kalau misal melihat cara pandangnya gitu kan <laughs> Oke, okay, tidak ada kesimpulan. Buat teman-teman yang udah nanya, nanti hubungi Mas Edi Soeharto Orangnya yang mana rahasia, cari sendiri. <laughs> Akan ada mystery box untuk teman-teman yang udah bertanya. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Alia, Mira dan Mbak Mela. Sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jangan lupa nanti di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berbagi kehangatan di ruangan Iva Ayam. Mohon maaf sumu ini, tapi sumu artinya sehat. Terima kasih Rofi atas stand up bukan stand up bukan stand up komedinya, Tepuk tangan untuk kita semua. Mungkin aku terakhir sambil teman-teman bisa mulai bergeser Kalau ada, karena ini tadi kan kita memang membicarakannya dalam konteks seni ya Tapi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang kuliahnya bukan seni Ada yang ketertarikannya bukan seni dan punya komunitas Pengen juga bikin diskusi buku ini Misalnya lebih fokus ke kajian pasca kolonialnya Lebih fokus ke kajian gendernya Atau hal-hal uh, yang di luar seni kita masih sangat terbuka Kalau pas Mbak Mela nggak bisa aku Bersedia untuk datang dan diskusi Dengan teman-teman Selo gitu. banget ya, huruf nah, Jadi justru kita pengennya Ini tidak hanya menjadi referensi Untuk uh, di kesenian aja Tapi bidang-bidang yang lain Jadi kalau pengen bikin diskusi eh, di, Gak puas dengan yang tadi silakan hubungi saya Terima kasih Buku-buku mana ya? Yang kupinjamkan itu dibaca-baca. It's gone. Hey. tadi buku-buku mana? Promo masih berlaku ya hari ini sampai jam 12. Tapi mungkin sampai bulan Maret mungkin ya. Kalau ada banyak request.